Ya selamat datang dalam program pelatihan olah nafas kita Q&A ya tanya jawab sekaligus menjelaskan uh, teori sebelum praktek. Pak Jarlot, kemarin kita udah satu minggu belajar olah nafas supaya saturasinya naik karena kalau kita bernafas saturasi naik. Nah tiba-tiba kita sekarang belajar tahan nafas dan dengan alat <tuh> oximeter sudah mulai praktek yang udah ikut dari <tuh> Sabtu ya. Saturasinya turun atau saya lihat YouTube-nya Pak Jarot itu. Turun sampai 60 itu enggak bahaya gitu. Buat apa sih Pak ini saturasi dinaik-turunkan? <laughs> Udah latihan enak-enak 100 jadi nyaman ya. Kesemutan hilang ya, vertigos yang mulai berkurang, terus bahkan yang susah tidur lebih gampang tidur. Ada juga yang kebalik ya, malah jadi seger, enggak gitu. bisa tidur. Setiap ya, orang memang punya metabolisme dan gejala berbeda-beda pada awalnya. Tapi kita belajar 12 minggu itu nanti akhirnya yang yang mengarah pada uh, saturasi yang stabil gitu ya. Pak, biar stabil gimana kalau kita doping oksigen gitu ya. Karena memang sekarang itu teknologi macam-macam biar -macam, ya kita bisa minum air yang ada oksigennya, bisa suntik ozon yang sebenarnya adalah menyuntik oksigen murni ke dalam darah. Ya bahkan mertua saya yang sekarang sudah dipanggil Tuhan ya, kemarin itu lumpuh kakinya gitu. Saya belum mengenal olah nafas, ya terapi oson darah diambil suntik oson darahnya balikin lagi kayak infus begitu yang nggak bisa diambil darahnya bisa lewat anal gitu ya disuntik oson gitu ya memang kayak mujizat gitu ya mertua saya lepas obat tidur gitu ya dengan terapi oksigen tapi tidak tidak lewat olah nafas, karena waktu itu saya belum belajar olah nafas. jadi itu diterapi dengan intervensi gitu ya tubuh dimasukin oksigen nah kesembuhan juga terjadi secara menakjubkan sakit dengkulnya sembuh dari lumpuh bisa berjalan bahkan ph-nya membaik eh waktu itu sekali lagi, saya belum belajar olah nafas nanti tiba-tiba saya dapat ilmu ini itu ya uh prinsipnya memang tubuh diisi oksigen cuma ini bukan intervensi dengan minum dengan pil dengan injeksi tubuh kita punya kemampuan luar biasa dengan cengat cepat bisa menaikkan saturasi nah jangan pertanyaannya, Lalu untuk apa nih Pak nih kita kali ini pakai tahan nafas. gitu ya dan ternyata waktu ditahan ini dari 100 meluncur nih uh dari 100 turun 95 90 makin lama nahannya kalau bisa sampai satu menit dua menit apalagi 90 detik aja 70 80 detik aja waktu di 90 itu kan turun bisa sampai 80 bahkan sampai 70 bisa 80 90 detik bisa sampai 60 saturasi selama ini dokter atau orang udah heboh dengan 90 ke bawah udah pasang tabung oksigen Nah, kalau kita main-main sampai di 60-70, nah bedanya adalah orang COVID saturasi di bawah 92 harus pasang, ya, sampai 95, 96 lepas lagi, nanti pasang lagi juga nggak boleh pasang terus menerus ketika uh, saturasinya bagus, ya baca aja di Googling, bahaya kalau pakai tapak, apa, oksigen terus menerus, itu ya. Nah makanya juga kita itu sebenarnya nggak perlu 100. Tapi secara berkala, sehari dua kali dalam waktu setengah jam kita mengalami 100 selama 30 menit. Sehari dua kali sudah cukup, Mau empat kali pun tidak masalah. Ya, kalau berkali-kali bukan masalah. Lalu kita nggak kerja kan gitu ya? Bahkan sehari dua kali udah bagus banget gitu ya. Nah, sekarang kenapa ditahan, Pak? Ini kan saturasi turun, apa gunanya? Nah, kalau yang mau detail ya kan jadi gini, empat puluh tahun yang lalu. Ya, Wim Hof itu mengajarkan hal ini untuk komunitasnya Karena kesembuhannya banyak terjadi, followernya makin banyak Sehingga menarik secara global dunia Kalau lihat Instagram-nya, Youtube-nya, kan followernya jutaan Nah, Kira-kira sepuluhan tahun yang lalu Ada tiga ilmuwan yang tertarik untuk menjelaskan secara ilmiah Yang dikenal dengan ilmu hipoksia dan hiperhipoksia, terapi hipoksia dan ternyata menyatakan bahwa metode Wim Hof ini bagus, benar untuk kesehatan luar biasa. Jadi, yang secara ilmiah memenangkan Nobel bukan si Wim Hof, ya, tapi yang tadi link yang tadi saya berikan ada tiga ilmuwan independen meneliti dan menyatakan itu meneliti mengenai metodenya Wim Hof, tapi Wim Hof yang menemukan metodenya. Ya, saya lagi cari linknya tentang Bim Hof mendapat hadiah tapi bukan dari sisi ilmu-ilmunya tapi sisi dari kesehatannya. bahkan saya dapat cerita uh, di uh, komunitasnya pengakut uh, Bim Hof ya dan juga di IG-nya dia bahwa uh, sedang dibuat untuk film mengenai Bim Hof ini untuk uh, film dokumenter. Nah, apa yang dijelaskan oleh sisi ilmiah yang meneliti dan penelitian itu memenangkan Nobel gitu ya? Singkatnya, tuh begini: latihan di mana kita saturasi seratus, ya, tiga menit. Makanya, kalau misalnya udah belajar yang ini, yang metode satu tetap dilakukan sehari sekali. Nah, kalau dua kali, maka yang satunya metode ini, di mana metode yang satu membuat saturasi selama tarik nafas, tarik nafas, lepaskan 200 kali, maka makin lama 100-nya tuh dari mulai Pak saya 100 baru hitungan ke 150 baru saturasi 100 itu lama-lama hitungan ke 10 ke 15 naik 100 itu ya. Artinya kemampuan paru-paru kita menyerap oksigen, mengikatnya di hemoglobin, mengedarkannya sampai terdeteksi di jari yang jauh dari paru-paru ya dengan cepatnya itu sudah dengan jelas terbukti dan dengan amat sangat cepat. Jadi kemampuan dari saya dulu yang cuma 95 96 saturasi Ya cepatnya itu sudah Kalau saya berangkat dari situ, ya sebulan kemudian saya mudah seratus, gitu ya. Bahkan kalau sekarang ini kadang-kadang kalau saya terapi tiga rit, yang metode yang, per, yang yang kedua ini, kadang rit kedua baru seratus, pula yang rit pertama baru sembilan sembilan, gitu. Tapi cepat seratusnya nggak kayak dulu susah, gitu ya. Nah, ketika orang itu saturasi 100 oksigen penuh, tahan nafas turun sampai tujuh puluh, turun sampai enam puluh, nah. E-teorinya itu ketika orang dilatih dengan berbagai variasi saturasi, khususnya waktu rendah. Jadi kalau orang COVID mengalami hipoksia, gitu ya, kekurangan oksigen, ya namanya kekurangan oksigen sama organ-organnya rusak semuanya. Makanya, ada batasnya gitu ya yang disarankan, sebenarnya maksimum 2 menit gitu ya. Jadi, tapi itu kebanyakan jarang yang mampu seperti itu gitu ya. Maka tahan nafas tuh, betul-betul habis, hembus, bahkan setelah dihembuskan gitu ya. Kalau tarik nafas, lalu tahan ya, lima menit juga ada yang bisa ya penyelam-penyelam alam itu ya tampil tarik nafas, simpan bahkan dia akan bernapas dulu gitu ya kayak ngumpulin kayak tanpa sadar kayak metodenya Wim Hof gitu ya memang metode didapatkan dari pengalaman gitu kan para penyelam udah tarik nafas berapa kali tarik kuat-kuat nyelam dia gitu ya waktu itu bisa 15 20 menit sampai titik terakhir nanti baru seterusnya turun megap-megap naik ke atas ke permukaan air kan gitu kan nah sekarang kita beda ya tujuannya apa kalau kita boleh nggak Pak? Kita tuh tarik dulu, baru stop gitu. Ya boleh, tapi kan latihannya jadi lama nunggu oksigen habis. Nah, karena tujuannya tahan nafas itu justru memang mau secara sengaja membawa tubuh dalam satu rendah rendah. Nah, apa gunanya gitu kan? Ketika kita tarik 100, lalu kita hembuskan habis, buang habis, habis. Kalau saya kasih instruksi habis, habis tuh tiup tahan tahan itu mulut tahan, hidung tahan, nggak ngambil nafas gitu ya. kalau misalnya Pak kalau saya bisa 3 menit ya, Belum waktu tahan nafas itu ngambil nafas ya. Oh ya, saya pikir Pak boleh bernafas Pak ya enggak waktu tahan gitu ya, empat detik dari sekarang gitu ya atau enam detik itu tutup tutup hidung nggak bernafas sama sekali. setelah menghembuskan maka saturasi akan turun dong dong dong dong dong dong dong gitu. Nah pada waktu saturasi turun itu pertama kan megap-megap makanya ada yang pertama kuatnya cuma 20 detik. Jangan dipaksain ya. Udah nggak kuat ya tarik nafas. Tarik terus tahan cukup 15 detik. Lepaskan, ambil lagi nafas biasa gitu ya. Yang kuat 40 40, yang puluh 50 50, yang kuat 60 60. Pernah ikut latihan di grup sebelumnya? Ya, kalau sendirian ya silakan. Kalau bersama-sama ini nanti kita akan mulai dengan 40 detik, 50 detik, lalu 60 detik. Ya menahan tidak bernafas setelah membuang nafas. Kalau mau pasang saturasi boleh oksimeter, ya nggak pasang juga nggak apa-apa. Ya pokoknya kalau begitu menggap tarik daripada pasang terus kaget. <tuk> 70 tujuh bahaya ini gitu ya. Nah kenapa tidak bahaya? Karena begitu kita tak kan habis, turun-turun-turun, tarik gitu. Makanya metode ini hanya dilakukan sebenarnya setelah latihan berkali-kali yang metode satu. Metode satu paling enggak seminggu saja, jadi enggak perlu sampai bulanan. Ternyata kemampuan paru-paru kita itu sudah mengiku, sudah sudah membaik dengan lapis enam puluh tarik, tung tung tung dari enam puluh tujuh 90 puluh sembilan sembilan lima seratus ya, atau sembilan puluh sembilan sembilan minimal dari sembilan itu cepat sekali. Yang berbahaya itu kalau orang COVID satunya turun di bawah 92 dan terus menerus dalam saturasi yang rendah organ tubuh bisa rusak. Tapi kalau itu berkelanjutan karena keadaan sakit. Kalau kita kan sehat, jadi sebenarnya simulasi ini kayak orang persiapan untuk menjadi penyelam alam. <laughs> jadi olahraganya paru-paru itu menarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, ternyata terbukti saturasi naik kan terbukti, ya kan bukan sugesti dites abis pola nafas dites ph-nya ph-nya naik terbukti kan gitu dua itu aja luar biasa saturasi 100%, ph-nya alkali ini sudah kondisi yang luar biasa untuk menjadi regenerasi sel nah sekarang kita mau meningkatkan kapasitas supaya tujuannya nanti ketika tarik nafas itu sebentar banget 100%, karena kapasitas dan kemampuan paru-paru ditingkatkan dengan apa dengan dihiperhipoksiakan secara sengaja saturasi rendah saat itu kayak tanah yang ke ke ke tandus, kayak orang yang puasa gitu ya. Habis puasa lapar banget. buka puasa tuh enak banget gitu ya. Makanya orang puasa tuh ada yang bilang bahwa itu kayak restart eh uh, genetika gitu. Restart uh, uh, sistem uh, regenerasi sel. Jadi puasa itu waduh, ada googling aja kegunaan puasa gitu. Wah, banyak ternyata secara ilmiah puasa itu sehat ya, menyehatkan bagi karena kenapa? Untuk sementara ditahan tidak mendapat makanan gitu ya Nah ini sekarang paru-paru untuk sementara ditahan tidak mendapat oksigen sehingga saturasi turun tubuh akan mencari oksigen yang kalau yang pernah mencoba karena udah berkali-kali gitu ya tahan nafas lo 60 gitu nggak bernafas kok bisa naik ya dia dapat oksigen dari mana ya gitu kita terkagum-kagum dengan mekanisme tubuh dan metabolisme tubuh kita yang luar biasa tapi sebaiknya jangan main-main ya adalah berarti gini kalau udah udah udah menggapung-gapung ya segera tarik tapi kalau menggapungnya makin lama makin panjang kan kita kuat banget bisa ini udah udah satu setengah menit nih, gitu satu lagi enam puluh lulu gitu Loh, saya belum sudah kan mulai naik naik dikit gitu ya emang ada metabolisme tubuh yang benar-benar dia bisa kayak tubuh ini bisa mendapatkan oksigen dari mana? Kan kita tahan, tapi itulah kenyataan. Nah, makanya ada penyelam alam yang bisa sampai bermenit-menit dia menyelam. Ya latih paru-parunya. Kita nggak perlu menyelam, tapi kita melatih kayak simulasi seolah-olah kita menyelam. Jadi kira-kira gitu. penjelasan gampang praktisnya itu gunanya buat apa? Buat melatih tubuh kita, paru-paru kita untuk tetap bertahan dengan saturasi rendah nah maka terjadi kadang denyut jantung yang berdetak maka kalau yang punya punya masalah jantung hati-hati kalau misalnya kayaknya nggak tahan jangan dipaksain intinya adalah jangan dipaksain tubuh kita memberikan sinyal-sinyal kalau dia nggak mampu termasuk nanti kalau kita olahraga gerakan stretching aduh pak sakit pak ya udah cukup segini nggak apa, -apa nggak apa, -apa. aduh mulai kayak terasa tertarik nah itu batasnya dan agak tertarik tapi nggak apa oke okay, segitu nah, oke okay. nanti kita akan ada olahraga stretching ya pak gimana pak olah nafas bijan buin saraf kejepit karena tidak hanya olah nafas, nanti kita kombinasi sambil stretching, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas. Tapi nanti, aba-aba saya bukan udah enggak tarik nafas, lepaskan lagi, aba-abanya beda, tapi sambil bernafas. Makanya, nggak bisa langsung lompat ke modul 3. Kenapa begitu? Udah terbiasa dulu, tarik nafas, lepaskan. Jangan nanti waktu bergerak gitu ya. Ambil tarik nafas, lepaskan tarik nafas bagian yang direntangkan itu kayak serung gitu ke oksigen gitu ya. Wah, bisa keringkan lagi, tapi di area yang butuh kesembuhan. Nah, kembali lagi kepada soal hipoksia. Begitu kita tahan nafas, saturasi turun gitu ya, tidak berbahaya. Karena itu hanya hitungan, katakanlah. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa ngelihat setelah cukup waktu untuk tarik nafas, lepas nafas, saturasi 100, kita tahan nafas itu nanti tiap orang beda-beda, Pak. Saya udah tahan nafas sampai ke 40 detik loh, pak itu masih bertahan 100 terus, Pak. Wah, hebat sekali. Berarti cadangan oksigen Anda luar biasa. Di paru-paru, di hemoglobin, di darah penuh dengan oksigen sehingga tidak bernafas. saya masih 100 terus itu. Tapi nanti begitu masuk ke 50 detik kelihatan mulai turun gitu. Ada yang turun cuma sampai 90, ada yang turun sampai 70, bahkan ada yang turun sampai 60. Tapi bertahan di 100% saturasi atau 99 ya karena kalau punya saya ini kan tiga digit, ya bisa 100 ya gimana mau 100, oh, angkanya cuma dua digit <laughs> ya berarti 99, gitu ya nanti akan turun tapi eh, begitu ambil nafas Nah dengan terbukti dia cepat naik nah itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih pak gitu kan kalau nanti saturasi rendah berarti ph turun dong saturasi naik ph naik karena hanya hanya berkala gitu hanya sebentar harus naik lagi maka intinya seperti orang latihan menyelam secara alam supaya makin lama paru-parunya makin kuat gitu ya untuk dan efektif dalam hal menarik oksigen. Nah, kalau Wim Hof karena sudah kuat banget paru-parunya, maka dia tinggal di dimanjani di gunung Himalaya, di atas gunung kan memang oksigen rendah gitu ya. Dengan teknik tertentu tetap 100%. Bahkan dia bisa menghangatkan dirinya dengan teknik pernafasan, maka naik ke gunung salju pakai celana kolor, kaos oblong nggak kedinginan. Pola nafas di atas salju yang lain kedinginan dia ngeligo ada demonstrasi ke dan dia mulai mengajarkan dan murid-muridnya kalau anda masuk Instagram aja Iceman, gitu sekarang bukan cuma wibo ya murid-muridnya itu mulai pada telanjang dada di salju gitu kan ya, nggak masuk angin kita mungkin nggak perlu sehebat itu gitu ya untuk bisa pergi ke kutub nggak pakai baju gitu tapi yang penting kita sehat aja. Dan ini memang bagian tujuan latihan menahan nafas itu adalah untuk memberi kekuatan kepada latihan, kayak orang latihan menyelam seperti paru-paru dilatih. ya. Kalau mau detailnya, ilmiahnya udah baca link, tapi kebanyakan link. Kenapa kebanyakan link buat baca? bahasa Inggris, karena ilmu Hof ini enggak masuk belum atau belum, masih awal banget masuk ke Indonesia. Kalau misalnya olah nafas yang lain gitu ya, nusantara lah, pangeran lah, sakti lah. Untuk ini udah banyak banget artikelnya, jadi memang. Uh, saya juga nggak tahu kenapa agak-agak terlambat ya ilmunya Bim Hof ini masuk Indonesia sehingga artikel-artikel dalam bahasa Indonesia itu sangat terbatas tapi beruntung karena ada tiga ilmuwan yang meneliti dan memenangkan Nobel sehingga jurnalnya untuk Nobel pemenang Nobel yang meneliti tentang Bim Hof ini itu bisa diakses tapi boleh dikatakan ya bahasa Inggris ya tapi itulah penjelasan ringkasnya Mengapa kita pakai latihan lahan nafas ya?